Emas bulis, akankah melanjut, harga emas sedang tertahan dan masih terlihat bias harian pergerakan emas masih terlihat berada dalam kondisi bulis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1861.92 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1851.11. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212